Markasnya diserang oleh simpatisan Lukas NMB. Ini diberitakan oleh salah satu media ya, dari pohon tahun lain. Nah, kurang lebih kronologinya adalah bahwa Mako Brimob, kota raja di Jayapura, Papua, sempat diserang sejumlah orang yang diduga simpatisan gubernur Papua, yaitu Lukas NMB, ya mantan gubernur Papua. Itu terjadi diduga berkaitan dengan penangkapannya sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini Selasa 10 Januari 2023. Berdasarkan video berdurasi satu menit 10 detik yang beredar di kalangan media, terlihat sejumlah orang melakukan penyerangan dengan melempari batu ke arah anggota brimob yang berjaga. Dalam video juga terlihat adanya aksi pemukulan. Adanya juga kumpulan asap yang meledak. Tak hanya itu, anggota BRIMOB yang berjaga terlihat berlarian saat diserang dengan menggunakan batu. Tim mengumfirmasi video tersebut kepada Kabinet Humas, Polda Papua, Kompens Ignatius, Beni Prabowo. Memendarkan kejadian tersebut, Beni menyebut kalau situasi sudah kondusif. Benar adanya kejadian tersebut, namun sudah dapat dikendalikan. Lalu lintas sudah normal kembali ujarnya pada selasa 10 Januari 2023. Lukas NMB telah ditangkap KPK pada hari ini 10 Januari 2023. Dia ditangkap atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya. Dia juga telah berstatus tersangka sejak September 2022 lalu. KPK Lukas NMB terlibat dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Temuan sementara KPK, Grijatono Lakas selaku Direktur PT. TBP menyuap lukas NMB senilai 1 miliar rupiah. Hal itu untuk mendapatkan 3 proyek pembangunan di Papua senilai 41 miliar rupiah. Nah ini kawan, Nah, dalam situasi begini kan, ini berimu, yang jahat ini kan tidak tahu masalah. Ya, kagetlah tiba-tiba dilempar batu. Nah, dalam hal kondisi seperti ini ya, polisi berhak membela diri. Ya, agar tidak terjadi kedepannya dengan mudahnya menyerang uh, mako begini, ya, markas-markas, ini harus dicari siapa pengendalinya apa hubungannya yang ya, ya, gubernur ya mantan gubernur eh, Papua Pak Lukas Enembe di tangkap KPK loko yang jadi sasaran polisi ini dilema juga ini kawan kenapa polisinya yang ditangkap apa diserang makonya diserang jadi kalau dibiarkan akan merembek ke beberapa daerah kalau tidak diproses. Ini kawan, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.